Promo Superindo Katalog Belanja Mingguan periode 20-26 Januari tahun 2022. Dapatkan berbagai promosi dan penawaran spesial selama promosi berlangsung. Yuk teman-teman semuanya, like, subscribe dan tekan lonceng. Terima kasih udah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Halo teman-teman semua, jangan lupa subscribe, komentar video ini tekan tombol lonceng di bawah video.